Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1784.88 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1790.25. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212